Aku kali juga kami merayakan Hari Anak Nasional 2022. Kami uh, UP Badan Jakarta bersama Yayasan Terangi menyelenggarakan lomba lukis tote bag bagi para pelajar uh, atau anak-anak. Dan alhamdulillah ya memang uh, inisiasi kegiatan ini kan karena memang kami ingin memotivasi, menginisiasi anak-anak Indonesia untuk lebih mencintai potensi atau kekayaan laut Indonesia. Uh, masih itu merupakan kegiatan yang fokus utamanya pada generasi muda untuk menumbuhkan minat dan keinginan uh, mereka dalam mengekplorasi dunia uh, bahari uh, harapannya kegiatan ini dapat menggali minat dan bakat dari anak-anak kita yang bisa uh, menjadikan uh, contoh bagi rekan-rekannya yang lain untuk membangun rasa cinta kebaharian. Aku seneng banget sih bisa juara juga kan dan tadi juga pas ikut pas lombanya itu uh, kakak-kakaknya juga baik-baik kita kan. Rasanya seru banget sih momen kebersamaannya dan. Dari mama ini juga aku dapat banyak banget pengalaman, dan nah, bisa gitu sampai juara itu sesuatu yang sangat luar biasa.